Oke manggis semangka jadi ungu pas jadi ungu pisang mana perkaliannya nah cakep 45688 di total-total jadi totalnya itu 2 eh 31 ya Nah cakep langsung nembak nggak tuh mampus 970.000 kita dikasih sempaksional guys ya akhirnya dapat ya di kita ulang Hai hai hai halo guys jumpa lagi bersama saya seperti biasa lagi bisa kita bakalan farming lagi di sini ya dengan modal 155.000 kita bermain lagi di buah-buahan bisa muka aja kita dikasih profit di sini oke okay. seperti biasa di sini bakalan aku naikin langsung bednya 3000 di sini tapi pakai Spin manual dulu ya Spin manual lebih bed aktif sebanyak tiga kali aja guys ya sebanyak tiga kali Spin manual karena bednya 3000 langsung ya guys ya Nah, di sini aku langsung coba tarik ke Turbo Spin 30 ya, dari 3 manual ke 30 Turbo Spin dulu di sini, guys ya. Nah, tapi, bednya langsung gede, guys ya, Bednya langsung gede, karena di sini aku buat modal lumayan juga. Oke, okay, love-nya pecah, coy ya, scatter-3 langsung, coy, miring gitu ya. Di sini karena aku buat modal agak lumayan, jadi saya ribu ya, jadi makanya sih aku spin manualnya itu 3.000, guys ya, <coughs> gak apa-apa 3 biji doang, guys ya. Oke di sini kita coba lihat di 30 turbo spin kita bakalan dapat free spin atau pecahan yang lumayan atau atau Tahu sebaliknya, guys ya malah rungkat, nggak tahu, guys ya. Semoga jadi kita bisa dapat profit dengan pola nih guys ya. Lima kali eh tiga kali manual di awal, habis itu 30 turbo, <coughs> tinggal sisa 10 putaran lagi. Di sini saldo kuliah 128, ya turun 20 ribuan lah, guys ya 20 ribuan. Kayak pisang pecah, ada sekitar dua, kagak mau dipecahin lagi, semangka. Semangkanya lagi yang pecah, pisang sekitar 1 nongol, anggur connect. Oke, kelar disitu Anggur sekitar 2. Hmm, mau pecah lagi ya. Sekitar 2-nya udah lumayan banyak ya, teman Berapa kali ya di sekitar 2 ya, tadi ya? Oke, di sini kelar 30 putaran turbo spin dan di sini aku bakalan coba pindahin ke quick spin ya. 30 juga guys ya, 30 putaran juga ya. 30 putaran juga di quick spin. Bettingan masih sama dan double bet masih hidup ya. Double bet masih hidup, SS juga hidup ya. Liga 30 dan 30 nih polanya guys ya. <coughs> kita coba bakalan main di pola 3 30 30 dengan bawa modal 55.000. Apakah kita dikasih cuan dengan bettingan 3.000 rupian Oke okay, sekitar dua semongki. Kagak mau dapet. Semangkanya lagi pecah. 18 pin lagi di sini saldo 90.000 ya. Oke okay, mulai berkurang lumayan nih ya. Udah di bawah 100.000 soalnya guys ya. Udah mulai agak lumayan panik di sini ya. <laughs> bukan panik sih cek ya cuman ya rukat namanya juga dimakan saldo di awal-awal nggak apa-apa lah ya Oke di sini mm -mm, connect konekin lagi Hai anjir sisa delapan putaran lagi dan di sini saldo sisanya 65.000 yuklah perubahan PA mau dikasih yang bagus-bagus ya apa kek pisang Oke semangka jeli ungu bagus Nah anjir nggak mau pecah cok Nonggol satu lagi tadi ya Oke okay, uh, candy biru Love nya pecah otomatis Satu lagi astaga kakak mau cok ya Skaternya Oke okay, di sini kelar ya 3 30 30 dan sini coba aku bakalan ulangi lagi ya Kita ulangi lagi ya polanya guys ya Kita ulangi lagi satu kali nih 3 manual di awal Wis 30 turbo Habis itu 30 quick spin guys ya Cobain ya kita ulangi lagi yuk Percobaan pertama kita gagal dapat free spin, semoga di percobaan kedua kita bakalan dapat free spin ya dengan pola 3 30 dan 30 guys ya. Dan seperti biasa, Bosku, uh, di sini yang baru bergabung, makasih banyak udah nyeluangin waktu kalian singgah ke channel ini, mampir ke channel ini. Nah, jangan lupa dibantu komen, like, share-nya guys ya nah yang belum subscribe subscribe dulu nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya apa supaya kalian gak ketinggalan ya update pola terbaru atau uh, update-an terbaru di channel kita ini ya karena di setiap harinya bakalan update pola-pola terbaru bermain di sweet bonanza ya guys ya scatter 2 nih masih ayo masih belum juga dikasih yang namanya candy 4 cocok free spin gratisannya coy ya tapi apa-apa lah guys ya oke okay, thank you ah dapat juga akhirnya guys ya oke okay. Di percobaan kedua setelah mengulangi satu kali ini kita dapat di sini di Turbo Spin 30 Tapi semoga isinya aja ya Kadang lama juga nyari sekali ini dapat isinya zonkzok This is Bonzan ya <laughs> Oke okay, kan bener kan kita baru kali pecah Dan itu pun sekali pecah 600 perak Dikalikan segitu Dapat 3000 doang ya Kali 10 kali 5 giliran kali gede Gak dikonekin Oke okay, kali 5 konek 960, ratus enam puluh pak semangka jadi ungu pas jadi ungu pisang mana perkaliannya nah cakep empat di total total jadi totalnya itu 2 eh 31 ya nah cakep langsung nembak tuh mampus sembilan ribu kita dikasih sempak guys ya akhirnya dapet ya di kita ulang polanya itu satu kali dan di sini dapat free spin, di turbo spin dan langsung akhirnya naik drastis guys ya dapat cuan kita 985.000. Mantap. 1 juta rupiah di sini ya, tembus, cok. <laughs> Oke, cakep guys ya. <coughs> nah, lantaran di sini udah cuan. Nah, di sini aku bakalan turunin bed jadi 200 atau 100.000. <coughs> tarik guys ya, limaan ratus. Uh, di sini tetap ulangin polanya guys ya, cuman bettingannya lantaran udah cuan. Di sini aku langsung auto spin 30 guys ya. Diulang aja ya pengulangan pola 3 30 dan 30 guys ya. 3 manual di awal, 30 turbo dan 30 quick. Nah, kalau cuan begini ada pengecualian, cuman tetap sama cok ya polanya 3, 3 30, 30 ya. Di sini aku spin otomatis double bet iduf, enggak pakai centang quick, enggak pakai centang turbo. Kita spin manja karena udah dapat cuan satu juta, kita nggak mau kehilangan lagi angka satu juta tuh, cok ya. Lumayan, cok modal 155.000 up ke 1 juta nih, lumayan banget sih. Kita save dulu ya, ini kemenangan kita dengan cara gini lah. Spin manual, eh, Spin otomatis 30, nggak pakai centang quick, nggak pakai centang turbo, dan turunkan bed diakses ya dari awalnya segitu, jadi segini, guys ya. Oke, mantap dan seperti biasa juga bosku di sini aku selalu ngerti kalian bahwasanya ini cuma sekedar hiburan semata atau game doang jadi jangan terlalu over banget kalau ingin bermain ya guys ya dan seperti biasa juga uh, yang satu poin yang selalu diingat jangan sampai pakai dana, kenaka, uh, dana keperluan pribadi ya kalau untuk deposit atau mau main cukup pakai dana kenakalan atau dana-dana lebih guys ya Nah kalau dana lebih atau dana kenakalan belum cair ditahan dulu ya guys ya Ditahan dulu kalau pengen nyocol ya guys ya <laughs> Jangan sampai lah ya dana pribadi kalian pakai coy Nah skater satu lagi enggak mau Skater satu lagi sebuk Nah ada satu lagi itu yang di kagak juga mau cok ya Oke okay lah 10 putaran lagi di sini ya 10 putaran lagi disini, di sini di betting 500 Model 155000 dengan pola 3, 30 dan 30 diulangi satu kali Jadi dua kali pola Jadi dua kali ya Jadi dua kali ya pertama nggak dapet kita cobain kedua dapet free spin dan akhirnya tembus satu juta langsung main guys ya naik langsung di sini ya udah lah guys ya di sini aku berterima kasih banyak untuk kalian semua bosku yang udah selalu hadir dan selalu nge support channel kita ini dengan cara like comment sama share makasih banyak yang baru baru gabung jangan lupa ya subscribe bosku ya nyalakan juga notifikasi loncengnya nah tiga putaran lagi di sini aku bakalan cabut guys ya makasih banyak seperti biasa dulu di sini aku akhirin dulu ya guys ya salam sensasional dan Bye bye Thank you guys ya